Oke okay, guys balik lagi bareng barang, -barang gue si guys ya kali ini gua mau main di get up Olympus model 151.000 udah tanpa banyak bacot cincong langsung gua kocok seperti biasa guys ya manual dulu guys BC on coba gua kocok di Turbo SS20 guys ya Gitu kocok di Turbo SS 20 kali ini gua main di Bonanza 138 guys ya. Kenapa sih Bang lumayan di Bonanza 138 terus Bang? Iya Bang, karena di Bonanza 138 lagi banyak banget event-event menarik guys ya. Lagi ada yang namanya event claim deposit buat new member dan old member guys ya. Buat new member kalian minimal depo 10.000 dapat 10.000 lagi. Kalau kalian depo 50 dapat 25. Itu buat new member guys ya buat old member kalian cukup <coughs> depo 50 dapat 20.000 caranya gimana Bang caranya kalian tinggal pakai kode referral dari kode kodenya Rizal Pijay bisa ya. nah habis itu coba gua kocok di kuitu 50 bisa ya. targo taro di deskripsi kalian tinggal join aja di grup komunitas jamet guys ya <coughs> langsung join aja jangan malu ya dikanku bertemu dia ku mampus penjauh Hai hey, nah kali ini gua main di jam 3 subuh guys. Ya. Wah main di jam 3 subuh enggak tuh bang lupa pagi amat main iya bang mampus kali dua doang guys. Ya. kali dua doang yang nyangkut bos. Woi kurang satu sih kakek ntar guys posisi gua tuh Posisi duduk gua gua baik dulu siap, ya? Saking cendengang, tapi sini cok. ini cok, yang terkeren dress loh. Jadi ada tadi, ada bentar, guys. Ya, oke. Okay. ayo lah gratisan lah ke ayo dong ayo dong ke jangan gitulah ke ayo kek kan kek kan kek kek ayo dong ke tembak ke hmm, kuning itu jadi cincin jadi oke okay nice cincin satu lagi masa nggak dik oke okay, tembak ke ke ye yeah, tembak lah ke goceng itu lumayan ke ayo dong nek nah ke tujuh ribu kayak Mampus, mampus, mampus, mampus, mampus, guys ya. Monitor gua geter, cocok kali dua setengahnya turun mampus, nggak sensa, nggak tuh. Bapak tuanya sensa, guys ya. Kakeknya sensa, yang keluar anjing manjing. Emang gokil, gokil, gokil, gokil. Bonanza satu tiga gokil guys. Ya, aduh, 4,8 mampus lu, mampus. 4,8 mampus guys. Ya, kali itu tadi tujuh Kalau nggak salah, guys. tadi kalau nggak salah 17 guys. Ya, gokil, gokil, gokil, guys. Ya, bisa berkata-kata lagi, gua cocok. Gila nih, udah udah udah udah kocokan terakhir lagi, guys! Ya, langsung dikasih perkalian dua setengah, loh. Gila, gila, gila! Bu bon 138 gila banget! Gacor, gacor, gacor, gacor, gacor, guys! Ya, uh, cantik banget tuh yang K48888, guys! Ya. Mana kalau kita bayar aja gue gue pengen tahu di dalamnya guys habis perkena perkalian 250 kira-kira di dalamnya ngisi enggak guys ya. Jadi coba gue bayar aja guys ya. gua bay di 80 karena uh, ujungannya 4888 gua ngapa di 80 aja guys ya. Jangan banyak-banyak bos. Yo ya. Ah bodoh amat mau ini mau dikasih mau enggak karena udah dikasih tadi guys ya. Kayaknya abis ini gua udahan aja bodoh amat saya ya gisya bodo amat ya iyalah udah dikasih coba mau gimana lagi dong Mau ini, ini mau ini dikasih mau enggak bodo amat bisa habis ini kita kabur aja kita kabur aja ya. Aduh gokil kakek gila cok gila gila gila kali dua setengahnya nyangkut loh coba bed gede ya tadi cuma bed 1200 loh, dikit lagi maksuin itu kayak dikit lagi maksuin di luar guys ya. Gila cocok dikit lagi maksuin di luar ya. Kalau di dalam kalau misalkan di dalam lagi kita guys ya. Gila sih gila gila. Dah sini gua dan aja guys dan jangan lupa dibantu tombol like, tombol share, tombol subscribe-nya guys ya. Nah, kalian boleh komen-komen di -komen. boleh typing di bawah yang punya pola-pola gacor sok silahkan request aja gisya typing aja di bawah ntar gua mainin pola kalian satu-satu sok silahkan mangga gisya uh, uh, udah ini gue cabut aja gisya habis ini spinin akhiran gue cabut aja gisya ya udah, udah udah udah udah udah udah udah udah rugi 40.000 rugi 50.000 enggak papa gisya karena tadi kita udah, udah. gila gilocok udah gue cabut dulu gisya saya next time deh video-video selanjutnya. Bye bye.